Kita lagi bersama Sani dan Nina. Kali ini kita mau bikin tutorial hijab pakai pasmina untuk akar tiga, tapi dia versi yang enggak syari ya. Ini kita bikin kru, uh, ciput dari kerudung karet. Uh, Makeupnya nanti ada tutorialnya di video yang berbeda dari ini ya. Ditonton tolong, di subscribe dan di like. Mohon dukungannya guys. Oke, kita mulai untuk video uh, pemakaian ciput. Dari kerudung karet ini, kita udah pernah bikin. Nanti aku cantumin linknya di uh, description box ya. Oke, okay. setelah kita pakaikan kerudung karet, uh, langsung kita pakein pasmina bahan ceruti uh, ukuran 150x75. Ya, ini kita ambil bagian yang pendeknya. kaitkan di belakangnya boleh pakai jarum bentuk boleh pakai ini senyamannya aja ini hampir mirip sama yang syari tapi dia versi yang enggak syarinya ini kita putar ya set Oke, ke belakang. Lanjut, nih oh, sisanya yang panjangnya langsung kita lipat sedikit di sininya nih, lipat sedikit. jarumin di sininya biasa gitu ya hmm? terus di bagian sininya kita lipat ini jarumin di sini atau mau diselendangin aja juga bisa ada dua versi kayak gini boleh diginin aja juga boleh kalau diginin aja aku mau jarumin di sini biar dia stay di jaruminnya menembus ke akar bumi dirempel aja ya biar sunset sininya. ini untuk bagian sampingnya bisa langsung ini bisa dikebawahin bisa dikatasin tuh panjangnya segini ini kalau ke atas kalau ke bawah mau diselempangin aja juga bisa untuk sebelah sininya dia kayak gini jadi versi 3syari tapi ala-ala malah Malaysia lanjut lanjut kita pakai info belakang ya ini uh, super simple super easy nggak <laughs> usah macem-macem dia bisa pakai sendiri ini benar-benar akat mau pakai hijab sendiri misalkan nggak suka hijab bikinan orang itu gampang banget bikin sendiri juga bisa sangat mudah untuk dibuat bukan jadi satu Uh, satu atau dua hijab juga bisa udah kayak gini Kalau misalkan nggak suka kerudung karet Kalau misalkan nggak ada kerudung karet yang dalamnya juga bisa Ini nggak usah pakai kerudung karet Bisa cheap langsung pakai ciput biasa Langsung pakai ini bisa cuman kalau pakai kerudung karet kan biar dia tuh lebih tebel aja ya Karena kan ini bahannya tipis Udah gitu aja di sini bisa pakai brokat bros Bisa pakai mahkota, bisa pakai sorry, Aksesorisnya bisa apa aja udah nah ini hasil akhirnya super simple kalau yang mau akad doang gak mau ribet-ribet gaunnya yang simple juga ada kayak bisa kayak gini belakangnya Bilang tampak belakang oh iya ya. nah, tampak belakangnya tadi kerudungnya sebenarnya sampai sini ini bisa diginiin lagi kalau mau nutup kalau mau buat gaya-gayaan ini bisa untuk ditebar-tebarin udah ketutup lagi sama file belakang oke okay, terima kasih yang udah nonton videonya semoga videonya bermanfaat gitu aja ya, kita positive thinking terus, sehat semua nonton video Mirta Wedding terus oh iya, yeah. kalau yang mau ada request-request mau dibikin video apa, bisa komen, uh, bisa DM kita juga, kita ada di Instagram kita ada di TikTok, kita ada di Facebook uh, bisa komen di YouTube-nya juga Gitu aja ya. Terima kasih. Ya yang udah menonton Jangan lupa cek video kita yang sebelum-sebelumnya juga ya. Jangan bosan-bosan nonton video kita terus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hi. Assalamualaikum. Ya. Oke, okay, ini bajunya ya. Bajunya bagus nih. Bingung kalau ini bloopers, bloopers. Bonus, bonus, baju. Oke, okay. sip.